Goyang lagi, Bang satu delapan puluh terkoyak, Seri Selamat Malam. RIPAKAS Biasa, Pak. Terima kasih untuk bos-bos yang di bawah juga matur ngebantu.